serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia, kabar baik dan pastinya kabar-kabar menarik dari Leslar tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini ada info untuk warga Konoha dari L2W L2W ini menginfokan nih, persahabat ya yang belum masuk grup voting segera merapat pasti menang persahabat ya yuk siap-siap, are you ready? kita doakan, kita dukung bunda Lesti Kejora di aplikasi Jukes, ayo untuk Lesla Lovers berkumpul esok hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, join sekarang juga di leslaloversword.com kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Are you ready guys? vote di jug selama 1 bulan Yang belum masuk grup vote segera merapat Kita pasti menang dan harus selalu semangat optimis Lesla Lovers memanggil siapapun yang punya akun Jukes, segera bergabung di Star Voting Team. Yuk, yang punya aplikasi Jukes, langsung bergabung aja di Star Voting Team. Kita dukung, kita support yang terbaik guna Lesti di aplikasi Jukes. Berikutnya, para sahabat, kita simak juga ada video TikToknya Titik Kamal ya. Yang mengunggah video Ini saat Bunda Lesti kejora Datang ke rumah Titik Kamal Tuh, momen saat Bunda Lesti Sampai di kediamannya Titik Kamal Luar biasa ya Idola kesayangan kita Yang selalu membuat kita bangga Apalagi Abang L Yang selalu menjadi pusat perhatian Senyumannya Masya Allah banget ya Luar biasa Si Murah senyum Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua Abang Fatih dan selalu menjadi anak yang soleh Amin Ya robal alamin Kemudian disimak juga persahabat Di unggahan underscore L Ini ada info juga untuk kita semuanya Karena akun tiktok laser entertainment Ini ternyata ada akun fake juga Kita simak di kalimat caption yang dituliskan yang di bawah akun TikTok fake ya guys, yang asli yang aku follow di atas. Awas jangan salah follow tuh. Yang asli yang di atas nih persahabat ya, yang asli. Baumin tanda panah yang asli dan yang fake Ini yang di bawah tuh, yang Leslar underscore Entertainment yang asli itu pakai dot bersahabatnya, pakai titik Leslar dot entertainment yang fake. Leslar underscore entertainment, kita lihat juga di kalimat komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram. Wew2457Y well, mengatakan Pengikutnya dah banyak juga Semoga yang punya akun palsu Itu dapat balasannya Karena dah menggunakan nama dan foto profil Itu udah merugikan banget tuh Ada juga tanggapan komentar lain Diberikan dari akun Instagram Vivi underscore Leslar Jember mengatakan Wah yang fake lebih banyak Followernya Harus gencar nih infonya tuh ya. Yuk sama-sama kita infokan jangan salah follow karena yang akun asli itu leslar.entertainment yuk sama-sama kita sobat dan dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita selanjutnya persahabat kita lihat juga di komentar dari sandy underscore park setiap leslar ada akun baru mau media sosial apapun pasti selalu ada penjahat katanya tuh, jadi hati-hati ya persahabat hati-hati akun-akun palsu jangan sampai salah follow berikutnya bersama kita lihat juga info kembali diingatkan jam 5 sore akan ada acara Poles Kepoin Lesti eksklusif di aplikasi video.com jangan sampai lupa kita selalu mendukung dan mensupport acara-acara Bunda Lesti Kejora salah satunya acara Poles Kepoin Lesti Selanjutnya juga persahabat ya kita simak di unggahan terbarunya Karangga 2 wow, menikmati banget ya Karangga liburan kali ini langsung di negara Thailand. Doakan juga untuk tim mudah-mudahan semakin kompak dan solid menyuguhkan kejutan dan vitamin bahagia untuk warga Konoha. Tetap semangat terus ya, tetap positif. Semoga makin banyak dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Masih menunggu cidukan terbaru dari idola kesayangan kita? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang selalu mengabarkan kabar baik dan info-info spesial dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.